Kita cerita tentang cinta kita, meraih cita kita, berdoa sebuah mahligai di rindu menerpa belahan kasih, mesra meresap dalam jiwa, cinta melekat dalam raga. Alatan mentari mulai menyelimuti Secerca sinar menanti insan yang jatuh hati Tiupan nada lembut mesra sejuta pesona merdu Suara indah tebar aroma mekar merona Taka cinta memanah hati terpada Tak sirna gelora asmara Tak pernah sirna bergelora asmara Cinta sejatikan selalu abadi Cinta yang tidak datang dari sang hilangin Bagai rangkai bunga Beri indah di jiwa Pancarkan sejuta pesona Membuat terpana. Kehangatan mentari Mulai menyelimuti Secerca sinar menanti Insan yang jatuh hati Pantanan lembut mesra sejuta pesona merdu marah indah tebal aroma merona rasa cinta membara hati terpana tak sirna kelor asmara tak pernah sirna berkelor asmara sejatikan selalu abadi cinta yang tidak datang, datang dari sang ilahi. Bagai, bagai rangkai bunga, bunga beri indah di jiwa pancarkan sejuta, sejuta pesona membuat terpana. Juta cinta tentang cinta kita Meraih cinta-cinta Berdua sebuah mahlidai indah Rindu menerpa belahan kasih mesra Merusap dalam jiwa Cinta melekat dalam raga